Setiap aplikasi pinjol yang hari ini mengancam akan mendatangkan debt kolektor lapangan Biasanya aplikasi pinjol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar? Klaims-klaims guru subscriber ya Yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini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 Udah buat benjol, baik. Sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian menonton video ini dari daerah mana saja sih, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone lagi. Baik, kami juga ingin mengingatkan bahwasannya kami dari channel Youtube Info Minyol Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Minyol Terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Dan jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Baik, hari ini dari 98.000 subscriber kita masih banyak yang ketakutan dan bertanya-tanya. Apakah aplikasi A, B, dan C ini memang sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Dan pada video kali ini akan kita kupas tuntas rilis terbaru Permaret 2023. Aplikasi pinjol apa saja yang mungkin hari ini sudah memiliki debt collector lapangan. Karena hari ini banyak banget pertanyaan setiap kita Live streaming sebaik kita membuat video banyak itu ya di kolom-kolom komentar yang bertanya-tanya apakah aplikasi A, B dan C sampai Z ini memiliki debt collector lapangan atau tidak bang ya banyak yang bertanya-tanya seperti itu dan pada video kali ini khusus untuk ngebahas semua debt collector lapangan dari pihak aplikasi pinjol baiklah Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini dan kita akan jelaskan satu persatu dan kita akan pilih aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin sedang banyak digunakan sama masyarakat Indonesia. Dan ini biasanya uh, sedang panik nih karena sedang mencari informasi terkait tentang debt collector lapangan. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke, okay, ya kalian bisa melihat nomor dan nama sistem elektroniknya dan gua akan pilih berdasarkan banyaknya pertanyaan kawan-kawan yang mungkin pada saat live streaming atau mungkin pada saat uh, di kolom komentar dan gua udah pilih beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini sedang banyak kalian pertanyakan. Oke, okay, gua pengen langsung lompat untuk di nomor 8 dengan nama sistem elektroniknya KTA Akilat. Siapa hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi KT Akilat? Dan sedang bertanya-tanya apakah aplikasi KT Akilat sudah memiliki debt kolektor lapangan atau tidak ya bang? Jawabannya belum. Untuk di aplikasi KT Akilat belum memiliki debt kolektor lapangan. Langsung lanjut gue pilih untuk di nomor 9 kredit pintar. Apakah aplikasi kredit pintar sudah memiliki debt kolektor lapangan? Jawabannya sudah. Aplikasi kredit pintar memang memiliki debt collector lapangan Tapi tidak untuk di semua daerah Masih hanya untuk di daerah-daerah tertentu saja Kemarin yang banyak sedang viral itu masih untuk di daerah Jakarta Ya untuk di luar daerah Jakarta masih cukup jarang ditemukan Nah untuk di aplikasi mau cash Apakah aplikasi mau cash sudah memiliki debt collector lapangan Jawabannya belum dan kalaupun ada masih hanya untuk daerah-daerah tertentu saja ya untuk keseluruhannya di aplikasi mau cash belum memiliki debt collector lapangan lanjut gua pengen pilih untuk di aplikasi kita pengen fokus di nomor di nomor 19 ya Aplikasi ada kami. Siapa yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi ada kami, dan hari ini bertanya-tanya, "Bang, apakah debt collector lapangan dari aplikasi ada kami ini sudah ada atau tidak?" Jawabannya belum. Untuk di aplikasi ada kami, belum memiliki debt collector lapangan. Lanjut untuk di urutan ke-23, ya. Ini rupiah cepat. Ayo siapa yang hari ini mungkin belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi rupiah cepat? Dan hari ini sedang bertanya-tanya apakah aplikasi rupiah cepat sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya belum. Untuk di aplikasi rupiah cepat belum memiliki debt collector lapangan. Lanjut untuk di urutan ke 25. Indodana. Apakah aplikasi Indodana sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. ya Dan untuk di... Aplikasi Indodana ini memang kemarin sempat tersiar kabar ya tapi gua belum menerima info A1 dan kalaupun ada ini masih hanya untuk seputaran daerah-daerah kota-kota besar saja jadi kalau rumah kita yang di kampung-kampung yang di pelosok-pelosok itu belum ada kalaupun ada mungkin masih hanya untuk di sekitaran kota-kota provinsi saja lanjut untuk di aplikasi julo banyak ya tadi yang bertanya-tanya aplikasi julo ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak jawabannya belum dan masih cukup jarang ditemukan lanjut untuk di aplikasi dana rupiah ada yang pakai aplikasi dana rupiah dan belum mampu melakukan pembayaran untuk di aplikasi dana rupiah belum memiliki debt collector lapangan lanjut gua pilih untuk diurutan ke 34 aplikasi singa Apakah aplikasi Singa sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak, Bang? Banyak ya yang bertanya seperti itu. Untuk di nomor 34 dengan nama sistem elektronik Singa belum memiliki debt collector lapangan, jadi masih aman, masih punya kesempatan untuk melakukan penyicilan dan pengumpulan uang. Ya, di aplikasi Singa belum memiliki debt collector lapangan. Dan lanjut untuk di urutan ke 36 Easy Cash Easy Cash apakah sudah legal OJK Jawabannya sudah Dan apakah mereka sudah memiliki debt collector lapangan Jawabannya belum Untuk di aplikasi Easy Cash Belum memiliki debt collector lapangan Dan di urutan ke 37 Aplikasi pinjam yuk Di urutan ke 38 Finplus Dan di urutan ke 39 Uang mi Dan di urutan ke 40 Pinjam duit 4 aplikasi pinjam yuk, VinVos, Uangmi, dan pinjam duit belum memiliki debt kolektor lapangan. Jadi udah cukup jelas. Lanjut untuk di urutan ini gua lompat ya, yang nanti pengen tanya apakah aplikasi mungkin aplikasi kalian gak gue sebutin, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk di aplikasi cairin, cairin belum memiliki debt kolektor lapangan lanjut untuk di aplikasi uku di nomor 61 juga belum memiliki debt collector lapangan dan di urutan ke-63 adalah aplikasi ada pundi ada pundi juga belum memiliki debt collector lapangan nah khusus untuk di 64 ini lentera dan Nusantara ini Sophie peleter jadi jangan salah ya di nomor 64 Lentera Dana Nusantara itu adalah Shopee Paylater. Jadi apakah memang debt collector lapangan dari Shopee Paylater ini sudah ada? Jawabannya sudah. Tapi masih untuk di daerah-daerah. Kota-kota besar masih cukup jarang lah ya yang punya hutang puluhan juta di aplikasi Lentera Dana Nusantara atau Shopee Paylater ini masih punya kesempatan. Dan yang jelas memang aplikasi Shopee Paylater ini sudah terkoneksi ke SLIK OJK ya guys. Lanjut di bawahnya, itu adalah modal nasional. Apakah modal nasional sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum, ya. Kita pengen pilih lagi untuk diurutan ke-81. Kredit vest, apakah kredit vest sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum, ya. Untuk di aplikasi kredit vest kita pilih di urutan ke-85 Indosaku siapa yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Indosaku dan apakah aplikasi Indosaku sudah memiliki debt collector lapangan jawabannya belum aplikasi Indosaku belum memiliki debt collector lapangan di urutan ke-90 Bantusaku aplikasi Bantusaku juga belum memiliki debt collector lapangan di urutan ke-93 aplikasi Ada Modal. Siapa hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran dan penyicilan di aplikasi Ada Modal? Dan hari ini sedang bertanya-tanya apakah aplikasi Modal sudah memiliki debt kolektor lapangan? Jawabannya belum, ya. Itu untuk di aplikasi Ada Modal. Dan di urutan ke-100, kemarin banyak banget yang bertanya tentang aplikasi UATAS, ya. Di urutan yang ke-100 Apakah aplikasi UATAS ini sudah legal OJK? Jawabannya sudah. Dan apakah aplikasi UATAS ini akan melakukan uh, penyebaran data ketika mereka... Kita belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi UATAS. Karena mereka ini sudah memiliki status terdaftar di OJK. Dan apakah aplikasi UATAS hari ini sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. ya. Dan yang terakhir itu... Oh kita pengen fin plus tadi ada yang titip aplikasi fin kok kelewatan ya Hai tar pengen cari dulu fin plus Oh ada udah tadi gua nyebutinnya sekalian ya Easy cash pinjam yuk fin plus uang mi pinjam duit itu belum memiliki debt collector lapangan Oke okay, ya, jadi itulah tadi. Nanti, kalau ada yang pengen tanya-tanya lagi yang mungkin aplikasinya belum gue sebutin, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nanti biar kita cek dulu dan kita nanti kasih tahu sama adminnya supaya ditambahkan menjadi pertanyaan baru. Oke, okay, dan gue juga pengen ngasih tips dan rahasianya ya. Untuk kalian yang hari ini mungkin sedang panik banget, ketemuan dengan debt collector lapangan, setiap aplikasi pinjol yang hari ini mengancam akan mendatangkan debt kolektor lapangan biasanya aplikasi pinjol tersebut tidak memiliki debt kolektor lapangan kalau memang mereka sudah punya debt kolektor lapangan maka mereka nggak akan takut-takuti mereka tidak akan beritahukan kapan mereka akan datang kalau seandainya mereka beritahukan mereka mau datang besok lusa pada pukul jam jam 15 WIB 00 maka kita akan keburu kabur di luar. Jadi itu sudah cukuplah untuk menenangkan pemikiran kawan-kawan yang mungkin hari ini masih takut kedatangan dengan debt kolektor lapangan. Kalau seandainya memang mereka punya debt collector lapangan, mereka tidak akan beritahukan kapan mereka mau datang untuk menjemput hutang kalian. Oke, baik. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.